assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan demukan cara menambah swap tanpa harus partisi ulang tutorial ini sangat cocok untuk teman-teman yang menggunakan server yang butuh swap dimana server itu harus online terus dan sangat riskan terhadap downtime karena kalau melakukan partisi ulang, tentu saja harus mematikan atau merestart servernya. Jadi, cara ini sangat cocok untuk kondisi tersebut. Sebagai contoh, di sini saya punya server dengan RAM sebesar 8GB. Lalu saya akan buat swap sebesar 12GB. Sehingga harapannya nanti server ini dapat menampung proses yang membutuhkan kapasitas memori sebesar 20 giga pertama masuk dulu sebagai root user pakai sudo su bisa sudo minus i juga bisa oke okay. di sini user sudah berubah jadi root lalu tentukan lokasi dimana menyimpan sebuah file yang nanti digunakan sebagai swipe contohnya saya letakkan di slash oke okay. setelah itu buat satu file sepanjang 12gb dengan F allocate nah, seperti ini beri opsi min l singkatan dari lang atau panjang dari file nah, ini misalnya 12g 12gb lalu tentukan juga nama filenya nah, contohnya swap file Oke, seperti itu jadi kalau kita cek ls-l di sini sudah ada swap file dengan ukuran 12GB swap file ini masih kosongan untuk itu setelah membuat file kita bikin file ini menjadi swap caranya berikan perintah mkswap lalu pilih filenya swap file oke sekarang swap file ini sudah menjadi file swap setelah itu kita aktifkan swapnya jadi kalau dilihat di sini belum aktif ya swapnya masih nol cara mengaktifkannya pakai swipe on lalu masukkan nama filenya di sini kalau kita cek free min h nah kita sudah memiliki tambahan swipe sebesar 11 sampai sini pembuatan swipe sudah selesai dan swipe ini juga sudah aktif namun untuk cara ini masih sifat sementara, jadi ketika server di restart nah, swipe akan kembali ke 0 tapi tidak perlu khawatir kita tetap bisa mengaktifkannya kembali dengan mengarahkan ke tempat swipe file berada lalu kita nggak perlu bikin dari awal langsung saja swipe on nama filenya itu nanti akan mengaktifkan kembali swap-nya. Kalau teman-teman ingin beneran permanen, teman-teman harus mengubah ini, file slash etc. FSTEP. Nah, di sini bisa ditambahkan uh, file yang tadi, lalu diisikan dengan konfigurasi swap. Dan ini tidak akan saya lakukan, karena ini sangat beresiko. Sekali salah, maka server nggak bisa booting. Sekian video kali ini, terima kasih.